Ini ikut aja ya Lesti gak bisa nahan tawa saat Rizky Bilar ngelawa dangelan, Sambil jualan itulah yang terjadi Sampai Lesti ngekek-ngekek tuh lihat. Lesti ngakak-ngak karuan Ya hal itulah yang buat Lesti selalu betah Dengan Rizky Bilar selalu kocak dan apa adanya tentunya guys tuh maka sampai ada mangi, mangi lumpur itu, dia aku aku Aku gak suka yang gitu mau kasih Wah, kasih Ini aja ya. Oh. Masya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhanku Bagaimana untuk kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan Agar tambah seru keuangan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan Kabar teman-teman terupdate tentang